sendirian, ya? Dia. Loh, enggak oh, ada? Kayaknya tadi ada ya. Udah turun di ya? I okay. jadi manusia bukan ya